Hai hai hai. Populasi harimau Sumatera yang mengalami ancaman kepunahan kini kembali bertambah. Kabar baik tersebut datang setelah muncul informasi mengenai kelahiran tiga ekor anak harimau di kawasan konservasi Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yakni Barumunagari Wildlife Sanctuary atau BNWS. Meski baru diumumkan oleh BBKSDA Sumatera Utara, namun kelahiran 3 bayi harimau Sumatera tersebut diketahui sudah terjadi pada hari Minggu. Menurut pemberitaan yang beredar, tiga ekor anak harimau yang dimaksud lahir dari hasil perkawinan antara induk betina bernama gadis dan jantan bernama monang yang memang hidup di kawasan konservasi tersebut. Kabar bahagia ini semakin terasa haru karena gadis pasalnya merupakan harimau Sumatera yang berhasil bertahan setelah menjadi korban dari perangkap jerat seling baja di kampung Taratak, Nagarimande, Sumatera Barat pada tahun 2016 silam.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 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kelahiran tiga ekor anak harimau Sumatera ini baru diketahui oleh petugas di kawasan konservasi BNWS setelah melakukan pemeriksaan melalui kamera CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Petugas kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak BBKSDA Sumatera Utara. Meski begitu, info terakhir menyebutkan jika jenis kelamin dari tiga anak harimau tersebut belum dapat diidentifikasi karena sulit untuk diamati dari jarak dekat. Pantauan detail dari kamera CCTV juga tidak mungkin untuk dilakukan karena titik lokasi kandang harimau tertutup oleh semak belukar. Meski begitu, jika menilik potongan video yang diunggah oleh akun Apa Cerita Medan, terlihat jika tiga anak harimau yang sedang menyusu kepada hidupnya lahir dan berada dalam kondisi sehat meski belum dapat membuka mata. Selain itu, PLT Kepala BBKSDA Sumatera Utara memastikan jika perkembangan terhadap ketiga anak harimau tersebut akan terus dilakukan. Mengenal lebih dekat mengenai sosok induknya, seperti yang telah disebutkan bahwa gadis adalah seekor harimau Sumatera yang pada tahun 2016 lalu harus menjadi korban konflik atau pemburuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab di alam bebas Sumatera Barat. Kala itu gadis yang diperkirakan masih berusia lima tahun terjebak seling baja penjerat khusus harimau dan menyebabkan infeksi parah pada kaki depan kanan hingga sampai ke bagian bahu. Pada saat ditemukan, gadis diprediksi sudah terjebak dalam penjerat selama tiga hari. Jika saja harimau tersebut terjebak lebih lama dan terlambat diselamatkan, pihak dokter hewan menyebut jika gadis bisa saja mati akibat dehidrasi dan infeksi. Naas meski sudah diselamatkan, infeksi yang membuat area kaki kanan depannya membusuk memaksa gadis untuk diamputasi agar bisa bertahan hidup.